Pilih, Ada Masya. Mia dan Marcia. Dia Disini. dia belum ngepick tapi HPnya kasih ke gua. Terus gua pencet-pencet kok nggak bisa nih. Ya? Waduh, kalau gua dulu suka, suka banget Mia. Ya iya. iya. ya. Laila. Laila, bener kan dari dugaan saya <laughs> tadi kan? Kenapa ya Laila tuh underestimate banget dia? Gitu Laila ya. itu hero favorit semua orang. Lu tuh nggak tahu Jo ya, kalau kita tuh nggak ada Laila kita nggak bakal masuk ke gamenya bener, bener banget. banget jadi semua orang ya, mau yang dari cupu banget, cupu aja, cupu sedang tuh pasti pernah main Laila nah ya, Laila. Laila Laila itu adalah Nana banget. Badang okay, dong Badang Badang, badang. badang. Esmeralda oh, gimana pendapatnya? Ini, pendapat ini sih si curang ini banget ini. sih. Nampaknya ada yang lupa ya kalau dia ini ngepikin hero musuh ya. Dipikin hero kuat loh. Oh iya ini mereka pikir buat musuhnya ya. Iya. Wah itu sih yang main Pak Ani sih sedih banget sih. <tik> Oke dari Clara Starman. Oh alah ada yang dibalik batu ini ternyata ini. Ini nampaknya. Oh, itu banyak Mongsterny. banget dipilih Esmeralda oh, aduh, ya. Waduh kan benar kan? Terjadi salah pahaman kan dari tim KB kan? Jadi ini. Tim serius lawan tim bercanda Jo. Oke okay, Balmon. Balmon. Wow. Nampaknya hero favorit kembaran dari seorang Fabien. <laughs> Bakal keluar lagi ya. Hero favorit Michael Su. Eh, Balmon itu berotot, Fabien Su enggak. Eh dulu berotot Balmon. Jo. Ingat jangan main fisik. Jo. Nah kan kamu ini. Jo jangan main fisik. Jo. Kamu itu jo. gak boleh kayak Bentar gitu Marsya. Aku Mova tidak ikut-ikut ya Marsya ya. Jo. Aku hadap sana aja lah. Mau jadi apa kau enak. Nah. Oke, okay, Volvo nge-ban sini ya. seperti akan di-ban di dari ini. Sembarangan. Sepertinya ban juga gak penting ya. Ban sih gak penting. Mohon di dipercepat ya. ban-nya. Mohon dipercepat, langsung aja pencet apa aja gitu. Oke, okay, bencung. Nah, your team is banning. Ini sepertinya kehabisan obat ya dari korna kemasinnya. Kenapa masinya. mereka ban hero-hero OP? So Ngapain ini orang dua sih? Ini mereka your ini kayak biasa obat. Oh, oh, mereka umpetin HP-nya, Jo. Mereka umpetin. <laughs> Oke. Okay. Selanjutnya dari Wolfie. Wolfie? Wolfie. Ini kira-kira apa ya, ini pasti hero Android lagi. Oke okay, Faramis, tampaknya Faramis akan di pick di sini Bung, Marcia uh, Kayaknya gue lagi mikir sejenak itu kayaknya headsetnya dibawa pulang deh sama cornet bakalan. tampaknya <laughs> sih seperti itu ya kayaknya gitu ya. Oke okay, Faramis di lock udah. Wow Faramis, Faramis ini salah satu hero yang gak laku juga ya. Mm -mm, Padahal oh dia bakal. bisa hidupin temen-temennya gitu loh. Iya dari belum, belom, kan? eh, belum, belum, belum. Tenang, tenang, wow, tenang. Belum, ada Laila belum. di atas panggung, Jo. Eh, eh, eh, kenapa oh. itu? Langsung di ini. Teman-teman mohon maaf ya, mohon maaf ya mas Gary, mohon maaf ya teman-teman caster. Emang saya lu doang yang bisa ngajak, gue juga bisa ngajak begituan. Gue bawa. Sebentar, emang aku lu doang bawah. yang bisa ngajak begituan. Eh, hey, mohon aku maaf, mohon maaf kata siapa Laila mau di ini. Nih, ada Laila beneran nih mau ngomong apa nih mohon Lailanya maaf. Lailanya ke meja caster dong. Eh, eh, eh, eh, jauh, jauh, jauh. Tapi masih ada juga bisa Iya, ini sih, ini sih, ini sih, ini sih, ini sih, ini sih, ini sih, Rubi sih, ini sih, ini sih, ini sih, ini sih, ini sih, ini sih, ini Rafaela, ini sih, ini sih, ini sih, ini sih, ini sih, ini sih, ini sih, ini sih, biar ada ininya. sih, ini yakin ini sih, ini sih, ini sih, ini sih, ini sih, ini sih, ini sih, ini Dia kagak ada magi katanya. Harus Kaskur, magi. Rafaela dia lebih si OP sih Jo. Dia lebih pilih nyesel untuk tidak memilih Ruby dia. Dia lebih memilih Mage. Udah dia. dibawain Ruby kesini. sini. Jadi bawain ke sini tuh Ruby-nya coba. Coba ya kamera tolong ke Ruby-nya dulu. Dada Ruby. Coba Ruby ada ke sini Laila. deh. Ruby ke sini deh. Ruby sini. yang ini tuh favoritnya Volva banget Oke, soalnya. Oke, ya, sekarang kalau Laila ke sini aja kayaknya nih. Volva, Volva, aku bawain temen aku nih. <laughs> Mas Keri. Ya. Uh, Ru ruby kalau di dunia asli makan apa ya? Nah, sekarang kalau misalnya Laila ini kesukaannya Oja sama cornet. Hey, inget Bani, inget Bani, inget Bani. Jangan, cornet jomblo kan? Enggak, tapi enggak mau. Laila enggak mau kan? Mau Laila enggak mau sama yang orang jomblo udah 4 season kan ya. Laila? Eh, hey, hey, kamu juga udah ada. Hey, Mas Geri tolong, tolong ini sudah tidak kondusif lagi suasananya. Saya udah bangga lambaikan tangan ke kamera welcome welcome udah main okay, hey, udah main, main. dari emperor udah mulai udah mulai ini dia kita masuk ke gamenya. dan sepatu siapa itu di bawah Clara umpetin umpetin, umpetin bang bang oke okay, terima jam. kasih Laila dan juga Ruby sekarang langsung aja kita lemparkan kepada caster kita di situ ada dan Emperor silakan lanjut oke okay, jadi Marcia gimana ini Nampaknya gamenya sudah mulai tapi mereka belum main ini. Tapi mereka masih di pause huh? Oh masih di pause ya. Masih di pause, sabar oh. sabar ya. <sampan> itu boleh lihat muka kamu itu masih yang ganteng banget di layar bawah ini ya. Eee... Coba lu senyum dikit Jom. <lacht> sudah kayak lelaki gabut banget kita ya. Mana ini gamenya nih. Mana ini gamenya. Tunggu dulu Marsia, karena oh ini iya. masih persiapan dari caster. Karena ini merupakan salah satu match yang bergengsi buat mereka, profesionalik. League. Profesionalik, League, bener banget. Oke, kita masuk aja ke gamenya, tapi masih di pause ya di sini ya. Tim serius lawan tim bercanda. Oke, okay, ya. udah mulai sekarang matchnya. Kenapa squadnya RSRS? Serius RSRS. Oh, CNDA. Jadi kalau dari Marsia sendiri, lebih dukung tim mana ini? Kira -kira dari draftnya sendiri, dari draft sendiri gue masih dukung tim kanan ya, tim yang ada Balmonnya. Soalnya itu Balmon tuh saudara gue secara nggak langsung aja ya. Oke. Okay. Kalau dari gue sendiri sih gue lebih dukung yang Bro Pasta dan kawan-kawan ini. Pasta pakai Fani, iya. waduh hek. <laughs> Karena di sini ada hero yang kuat ya, yaitu Esmeralda ditemani dengan Rafaela. Tapi nggak boleh meng meremehkan Eudora loh, Eudora tuh sekali kombo bisa mati loh tuh bener banget sih Marcia ini jarang banget ya Mia by one sama Hilda rugby <laughs> kenapa nggak reketek <laughs> Odi cakar aja gerobaknya Oke dari Bro Pasta di sini masih menunggu nampaknya Fani di sini belum bisa mendapatkan buff ya karena Fani darat di sini ya ya bener Initiate banget retreat. Tembak Oke. saya oleh Regmi. Oh wow, Kornet, galak banget di sini Kornet. Pukul, pukul that lagi Kornet. Kejar dong, kejar dong Kornet. Aduh. Nampaknya di sini Kornet lumayan serius mainnya Kornet ya? ini hobi di semak-semak gitu, Jo. Aneh memang. <cuk> Wih, set, set, set, set, set, set. Satu, Satu juta. Waduh. Di atas sendiri dari Bung Kornet sudah mengamankan killnya dengan membunuh teman Nia. kita KB. K oh itu KB ya. Nampaknya ini yang bakal jadi sorotan ini dari gesek Fani Bro Pasta ya. Waduh, esmeraldanya galak banget disitu, ada di situ. maju kejar aja balmondnya. balmondnya. Oh Balmondnya, oh, balmondnya balmond maju lagi, Marsha style! style. Kill. Oh my god, sini. Volva! Volva jualan somai, masih ada triple kill. Nampaknya ini Volva udah menyerap, cakranya ah, udill ya. Oke, okay, Ranger emas, bunuh diri oh. Oke okay, Ranger ah. emas, keren banget kamu. Keren banget, dia udah, gak takut tower ya. Sangat-sangat luar biasa ya. Oh okay. dia mengorbankan Kelomang. diri buat kelompok temennya. Polfa, Odi! Mai. Masih! Uh, Mega gila. kill dari Polva dan... Nampaknya emang Onyx banyak kalah itu karena ke eh. Polva ya. Oh Karena cakranya diserap. Eh, iya, Cakra Udil. Banget. Beh lu tau. Wih oh, iya, ada ya. Bisa becer gitu. Di tolong Panitia didis. Itu chat all Panitia. Chat all. Tolong ya. <laughs> Cornet Barong di sini galak banget ya. Cornet Barong Wolfie. Eh sekarang Pak Ramis combo sama Eudora hati-hati. Jadi meta tuh. Wah, ini nampaknya dari Parames ini besok-besok gue bakal sering ketemu nih Pak Ramis sama Eudora nih, main nih. Bakal stres <tuk> nih kayaknya. Ba nanti bakal ketemu Pak Ramis sama Eudora terus Iyi, ya. Ya, bener ya. terus turtle nggak nggak akan pernah diambil gitu. Bener kan? banget. <tuk> Polpa galak banget di sini dia combo aja langsung sama Polpen masih apa akan mendapatkan kill lagi dari soal Polpa oke dari soal Polpen mendapatkan killnya Wah Polpa galak banget sih luar biasa ya Rekat adiknya rekate aduh nangis banget di kill lagi Wah Fanny Darat baru datang hehehe <laughs> Woi dari Bro Pas tempat Bang woi woi woi woi woi woi tepi tepi ini Mas keren banget ya Bro Pas ini ya Bang Bang gak ada keripang Bang Eh eh eh. Dia mentang-mentang ada recall mahal gitu kan. Mumpung Skr. gratis. Oh iya, gratis. mumpung gratis. Coba akunnya yang asli. Gak ada. Gak ada. Gak ada itu. Cornet sok galak di sini. Wow udah wow, nih bro. Manta. Okay. Pasta. Waduh pasta. Pasta jalan kaki pasta. Pake sepatu. Jangan pasta. dikit. Wey ada pasta. Pasta. pasta. Aduh pasta. Padaw. Bro pasta. Nah kamu tau gak di mobile Legends tuh ada namanya buff. Tolong diambil ya Baw punya ya. Keren banget main puaninga rafah. Nampaknya mau-mau barusan dicakar sama mafia di sini langsung mati. Wow, satu karena tiga dari skill tiganya. Pakai lagi skill satu. Oh, Oke, okay, master okay. kill. Karena okay. okay, kita, karena kita, karena kita, karena kita, kita semua nggak tahu dong <laughs> nah skillnya. Juga nggak tahu skill satu skill dua. Triple yeah. kill. Ini nampaknya kurang oh, balance ya. Kurang balance ini kayaknya timnya Karena ya. Karena Esmeralda ini merupakan hero yang dipakai pro player. Makanya apalagi dicampur dengan Rafaela tuh Bener, ini kan. Ini caster tuh harusnya enggak boleh pakai hero-hero kayak gini. Iya, me. tapi itu pilihan gitu loh. Pilihan dari si Bung Korne. Akhirnya menit 4.30 di sini baru Turtle pertama diamankan oleh tim serius dan didapatkan di sini oleh Volva Jualan Somai. Nah, Odi, yang udah dikeluarin langsung aja Apakah di plank bro pasta masuk bro pasta bro pasta bro pasta set set, set dua juta alright bro, bro pasta sampahnya okay, yeah. Oh, Energinya hey, habis! bro pasta temennya mati semua aduh bro pasta gimana ini fadinya ini bro pasta tinggal set, set set masih cornet cornet by one oh, cornet sama para oh, Cornet. wow oh. oh. curang ya ini loh ya cornet nih emang dia cita-citanya sebagai pro player kelihatan ya <laughs> Ada kalkulasi di situ. Bukan kalkulasi sebenarnya itu tuh Hilda kan bawa kapak Jo. Uh -uh. Paramis ini bawa tongkat gimana uh -uh. coba? Apa buahnya? Enggak <laughs> ada sendiri. Ya. <laughs> Oi, Laila, Laila barusan ngekill seorang Eudora Keren di sini banget. ya. Ranger Mas pakai recall. Oh. Di sini kita lihat dari world networknya sendiri ya. Network ini bedanya bisa, bener. Bedanya malah dari tim serius ini Launch, dikit attack. dikit malah nggak ada aja. Ya. Wuih, langsung aja dipentung Gila. di sana Pro Ya dari, ampun Kelara masih kelara. wuih, Kelara ini jago banget. Kelara ya? sih garang banget sih. Keren banget sih dari Kelara, ya. tomboynya. Parah, men. <coughs> <coughs> <Parah, man. coughs> Oke, okay. Cornet pulang di sini nampaknya dia nggak mau mati ya. Momo lagi-lagi dicakar oleh Odi. Odi galak banget. Nah ini apakah akan terjadi seperti antimat yang kabur, nggak bisa dikejar? Sini masih Odi. Odi, cakar Odi, mati! Oh, nampaknya ini dari tim Candah ini lebih dominasi ya. Ranger Emas dikejar di sini. Oh. Skut, Itu skut itu. Orangnya di sini tuh. Mana orangnya? Oh, mana ugang ugang, ugang mana ugaoster? Oi, jangan jangan, jangan tukeran HP, jangan! Jangan jangan! Jangan ya ya. jangan! Jangan jangan! benar jangan! Jangan jangan! Jangan jangan! Dari jangan! Jangan jangan! Jangan jangan! Jangan jangan! Jangan jangan! dari jangan! objektif jangan! dari sisi objektif mereka benar-benar mendominasi banget ini. Tapi ya. segi kill tim serius mendominasi I di sini. Karena iya, kan Kornet masuk. Cornet pasta, pasta, pasta sambung. Oke, oh, oh, yes. oke. Okay. Geseng oh. Tembak <tik> aja nih, mereka langsung five <tik> man nih ini ya. benar-benar barbar banget ya. Kayaknya bar -bar dari caster-caster ini kebiasaan main pro ya. <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> Jadi mereka itu enggak mau ngepush <tik> lane <liat> lain. <tik> oke, okay, langsung aja Odi masuk di sini. Woi, cakar, ratakan, kejar, cakar kejar lagi. Kejar Ranger Man. Mega kill dari Odi masiannya nyeng, cakar lagi. Itu lihat di atas, nianya lagi nge tower. Para men, ini cepet banget ya larinya Hilda nih ya. Itu lebih Kami cepet para men ya Jo. Widi, Widi ada kaya. anti mes, Kornet yeah, banget. Oke kita lihat Kornet di sini okay, di sama Monster dan Vela. Enggak kekejar Jo. Iya Kornet kabur saja di situ. Ayo Clara masih mengejar. Widi, Wah mati kau deh. Terus masih <laughs> Clara masih memiliki dendam dengan Kornet Barong. Masih elas juga. Clara Ini nampaknya punya dendam pribadi ya. Oke, sekarang tiga orang yang berikut kornet ya. Masih di situ kornet. Kabar terinspirasi. terinspirasi dari antitesi. Iya. -ya. Nah ketemu lagi. Setelah di situ garuk kornet akhirnya mati tuh ya setelah dikeroyok empat orang Jo. Iya, benar banget. Tapi itu space created gitu Jo. Banget. Kalau bahasa pro player gitu kan. Iya tapi kalau bahasa ini, public. Ya? Kalau bahasa public kayak kita apa Jo? Apa? Mati kau dek. <laughs> <laughs> nah oke dari pro pasta. Pasta aduh kabelnya nyambis bang. <laughs> ini pasta ini tidak pernah pakai bump kalau saya lihat dari funny-nya ya. <laughs> Karena bump It itu hanya free. untuk orang lemah Jo. Bener bang Langsung aja dipukul lord-nya okay. di sini dari tim bercanda udah lord mendapatkan wow. lord pertama oleh Vela Jago momo cupu. Vela oh dia Vela Jago momo cupu. Benar. Ini baca nama Odi. Beda loh. Odi. Odi. Odi. Lord dapat di Oke, tim bercanda tapi ada inisiatif wow. dari Polpa Joan Somai apakah berhasil mewipe out outkan monster tadi udah kena ya wipe Oke kali ya akan di double kill dari Volva. Ini sedihnya ini akan menjadi lord yang sia-sia ya Marsia. Iya ya. makanya ya. Waduh. Ini sedikit tutorial Jo ya buat public-public ya. Habis lord itu pulang Bang. Berarti gitu ya. Tapi itu kita baru attack. <tuk> Oke dari ini langsung aja serang. Nampaknya ini Volva ini benar-benar menggendong timnya ya. <tuk> <tuk> Keren banget sih. Mati lagi disana jakar, garuk-garuk. Di nampaknya, wow jakarannya udah nah, sangat sakit. Jakar, di sini, jakar, odi x anti match, mati, mati odi. Nampaknya akan di oke. Okay. Pertandingan antara anti match dan odi Masya, terlalu galak di sini PASTA! Menang, pasta. Oh my pasta. god, PASTA! Ya, oh, oh. PASTA sih parah sih asisnya. PASTA sih siap banget berenang ini. <laughs> Keren ya. Bukan darat lagi ya. Bukan darat, ke laut di Pania ini Fania <laughs> ini. Keren banget. Oke, ini masih sih farming dari bro coba buat solo Lord. cornet, kita lihat di sini, dipukul saja oleh Lord. kabur masuk lagi lagi kebas. Iya, pasta, pukul, pasta. Iya, yeah, Bro okay. Pasta. Oh my god, Bro Pasta kabur di sini keren Jumper banget god, Lord bro Pasta. my <laughs> tuh benar-benar menginspirasi banget sih. Iya my no berapa? No, no problem god, berapa? Wah kamu keren attack. banget sekarang udah Inggris-Inggris gini ya. Iya dong. Ya? Sejak lolo jadi kan ya. Sejak jadi gitu. Kolma lagi-lagi di sini. Oh, oh okay. my recap lagi-lagi jadi sampah oleh kornet di situ disamperin kornet. Wow rafanya. Dulu di 3. Odi langsung kejar ke Ranger mas. Berarti mas, Ranger masnya di sini kornet baru masuk dikejar kejar juga. Nampaknya pasta. monster. Bantuin mereka dong pas Hajar mereka ke pas deh. Ayo bro pasta. Tunjukkan, ke rasa, jangan kabur kapal. Pakai kabel, pakai kabel Tunjuk ke, oke, oke, dia Papa, potong krim, itu dia mau potong Iya bener banget. Kayak paling-paling Filipina gitu <laughs> loh. Keren <Krim> banget <laughs> ya, kebanyakan nonton Jackson 1 <laughs> dia ya, bener Freestyle, bestnya bang. Oke, eh, kalau Kalau diangkat, jangan di Kalau diangkat, jangan diinput. Kalau diangkat, langsung aja mau fokus ke diangkat. Kalau diangkat, wih diangkat. ini diangkat, jangan diangkat. Kalau Kalau Pasta, apa yang kamu lakukan di bawah? Nampaknya terlalu nang sudah tim timicanda. Apakah akan di kill? Mantap. Oh kita okay, double kill. somai. Itu Tern karena banget. Pasta tadi masuk gitu Joe. Keren Tern Tern banget. Ternyata Pasta baru mati deh sepertinya iya. Pasta. Dia mengorbankan diri supaya teman-temannya tuh gampang uh, gitu jod. masuk. Emang ya. jadi caster senior tuh emang dewasa banget ya ternyata sih. Tapi dia. Tapi dia tuh, lo tau gak kenapa dia gak jarang main kabel? Kenapa? Karena dia banyak main tembak-tembakan oh gitu. Oh iya. Jadi, jadi susah dia main iya, kabelnya. Dia halu ya, nah, iya. arahnya gak ke dinding ya. Langsung iya. orang ya, bener banget. Eh tolong itu buffnya kasih kepasta. Ya ampun, ini timnya egois banget. Bener banget, tuh. Gak dipercaya Fani ya. dipercaya, padahal ini Fani nya yang paling dominan kan. Iya. Kalau lo lihat skornya 6-0-5. Gak apa-apa yang penting gak 3-15-6. <tik> 0-13 Juk kos 13 aku 315 <laughs> 315 <laughs> Oke okay, Audi oh, namanya di sini terlalu garang ya. Wuih, oke okay, dari Vol langsung ditagrakin Vol masuk, masuk di sini. Dicakar aja oleh Audi oh, dan Vol langsung tumbang. Oh my god, pasta bisa di situ di langsung, langsung aja masuk. Tersisa Momo Can Momo. ini ya. Momo, apakah Momo bisa menyelamatkan base-nya? Odi oh, jangan terlalu galak sama Momo, ya Oke wipe out dari tim bercanda. Nampaknya, Nampaknya Layla jadi ikan goreng disini aja. Oleh Odi disini. Oke match dimenangkan oleh tim bercanda. Nampaknya keren Mungkin. banget.